Nah, untuk menampilkan komentar berdasarkan feedback by feedback ID, kita butuh membuat view terlebih dahulu. Dan kita akan gunakan konsep yang namanya parameter yang juga sudah disupport oleh core. Jadi kita klik tanda tambah di sini, create new view. Dan kita pilih yang grid. Dan kita kasih nama comment by feedback. Seperti ini, dan untuk menampilkan komentar berdasarkan feedback ID, kita perlu menambahkan filter dan juga konsep parameter yang disediakan oleh core. Di sini, teman-teman bisa klik filter, dan kita bisa tambahkan di sini filternya, yaitu feedback.id, yang adalah field default sebagai primary key dan kemudian kita kasih parameter dengan dolar param id dengan huruf besar yang kemudian kita tambahkan parameternya itu feedback id di dan tipenya bisa number atau text dan berhubung ini adalah id-nya text jadi kita tambahkan uh, pilih text dan juga required untuk memastikan bahwa feedbacknya di provide untuk mendapatkan komentar-komentar berdasarkan feedback tertentu jadi kita update dan ketika filter yang sudah kita gunakan di sini sudah ada feedback ID yang bisa kita pakai untuk melihat berdasarkan komentar berdasarkan feedback ID. Nah, ID-nya dari mana? Kita bisa ke all feedback di sini. Dan di sini kalau kita hover di angka 1234 di sini kita bisa klik copy ID. Dan kita kembali ke view comment by ID dan kita paste di sini. Dan kalau kita apply, ini adalah komentar-komentar yang dari feedback ID ini. Begitu juga yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, sebelum itu, kita juga butuh menambahkan permission, jadi kita ke authentication setting, user role, public, dan table view and permission di command. Kita ada command by feedback yang baru ya, jadi kita hanya ingin select saja, karena update dan delete tidak diperlukan, hanya untuk melihat. Nanti ketika kita butuh insert comment, kita bisa uh, ganti lagi permissionnya. Dan sekarang, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan dan menampilkan komentar berdasarkan feedback ID. Namun, karena terjadi perubahan, yaitu kita membuat view baru, menambahkan permission baru, dan juga menggunakan parameter, kita butuh menggenerate ulang kode dari core configuration kita dan skemanya terutama. Jadi kita ke text editor dan ke terminal. Di sini kita butuh menjalankan lagi Npx core codegen dengan pathnya src agar file core Jason berubah. Jadi kalau kita get status di sini seharusnya terdapat perubahan di sisi core Jason. Mungkin kita bisa git diff src/ or schema untuk melihat perbedaannya apa saja. Di sini kita perbesar sedikit ini ada perubahan tentunya feedback kemudian ada komen masih sama dan ada permission di sini all feedback all member kemudian all comment dan comments by feedback ini yang baru ya jadi skemanya sudah di update secara otomatis. Dan sekarang kita sudah bisa menampilkan komentar di detail page. Kita npm start lagi di sini. Oke, kita tambahkan dulu link di sini untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman main. Untuk memudahkan navigasi, kita gunakan button saja. Dan sekarang kita akan menampilkan komentar berdasarkan feedback ID. Jadi di atas ini, selain all feedback kita juga butuh data yang kita akan rename atau kita ubah namanya sebagai comments di sini kita gunakan core context view yang kita gunakan adalah comments by feedback menyesuaikan dengan nama yang tadi kita sudah buat di table view nya dan kita ambil semua use list row hanya saja dengan beberapa option yaitu parameter yaitu feedback ID dengan I besar yang adalah ID yang kita dapatkan dari use params di sini dan kemudian kita sudah bisa menampilkan komentar di bagian bawah sini kita cek apakah comments sudah ada dan jika sudah ada maka kita loop comments-nya dengan map kita gunakan li saja dengan class name-nya adalah comment box edit dengan key yaitu komen ID dan juga image Avatar dan juga paragraf yaitu comment body Avatarnya kita random saja diambil dari Unsplash dan kemudian sudah kita save terdapat error sedikit di sini li-nya belum ditutup ya betul sekali di sini li-nya harus kita tutup dulu dan kita juga butuh ul ya di sebelum div Dan di sini ya. Sebelum. Oh, di sini. di atasnya kita tambahkan ul juga dengan class name comment box dan kita butuh div juga di sini dengan class name comment box di sini berarti comment box Vider, dan divnya juga kita tutup jangan lupa oke okay. berhasil dan compile juga berhasil sekarang kita cek ke browser dan ini dia hasilnya ada title, ada feedback description dan ada dua komentar yang sesuai dengan komentar ID di yang ada di dashboard core. di sini ada dua komentar untuk history. dan share project dengan beberapa kita bisa back di sini dan kita share project dengan beberapa pengguna. di sini hanya ada satu komentar. jadi datanya sudah dinamis dan sudah tepat.